memang kita terus turutah terus berjanji. Nak, mbak, paling seneng berjanji kalau menakah <tuk> ilm Karena tadi meskipun ngelam nabi, nak nak ramadhan maaleh ya ngeper. <tuk> Itu beda dengan madzahih yang lain. Nah, ngelam nabi mati-matian buat ngeper, Nah nak saya terjadi, anggap baru, anggap kalau secara riwayat, misalnya tadi, uh, banyak riwayat yang nabi dengan tiga nabi, lidah, maktunan, apa? nabi dilahirkan dalam keadaan nabi itu di kitab mata biasanya tunggal, nabi, tunggal. Tunggal. tunggal, karena dianggap itu termasuk sifat umat hina, muji nabi yang, yang istimewa karena lahir apa maktunan tapi riwayat itu kan tidak disepakati sehingga dia tetap mengedikan wakilah kotanagu jatuh pada dasar Dia beliau tetap, ya, tetap ngeper eh, sebagian riwayat mengatakan sebetulnya nabi itu ya normal disunati oleh mbahnya setelah tujuh hari jatuhu. tapi kita kita yang ahlu ilmu itu setuju seperti itu satu memang riwayatnya muftalifah apa muftalifah di langsung wakilah kotanagu jatuh dan bagi ahli ilmi itu enggak masalah. Nah tadi sudah saya katakan kalau Nabi disunati Abdul Muthalib artinya beliau di rumah orang-orang yang masih ala milati Ibrahim. Wong Islam belum datang, Abdul Muttalib sudah punya tradisi menghitankan cucunya. Artinya suku Qures adalah suku yang sebagiannya, utamanya Mbah Nabi, itu ala milati Ibrahim. Makanya mereka bukan sekedar punya tradisi hitan, tapi ya punya tradisi taruhkul zina, taruhkul sifah, taruhkul syarobel khomri, taruhkul gada wa Justru itu sifatumat adhan lagi apa? Sifatumat. adhan. Artinya kalau orang punya tradisi khitan artinya alamilladi Ibrahim. Kalau alamilladi Ibrahim diantaranya tentu taruhkul zina apa? Taruhkul zina. Makanya terus dikuji taruhkul sifah, hafalakusibum alu min adamin wa'ilahi. Nah karena kita ini sudah tidak salim orang-orang dulu supaya pikiran kita sama dengan mereka ya kita ejrokkan kita jalankan pikiran-pikiran itu lewat nafuman lewat hafalan lewat nyanyi nah, artinya tak bantu muloh samaan bantu muloh lewat tengak tengak nyanyi soalnya bukan ter soalnya allah setuju bukan ter kemuka antidok langit pelangit segiri soalnya langit kapan cara syait al kandhalawi nu adalah waliyu allah mu adalah itu suwarohi bu soalnya beres langit tapi sing tinggal sinyali wati di para mu fender la timur, atuk irak, atuk yeah. lalan, yeah. ya, men, ya, tak fender suwerto, tak fender, tak tambah isinya, loh, gampang Bang, kampang, nih, ngoro, nih, ngoro, Jumatan, ngoro, nih, ngoro, nih, ngoro, nih, ngoro, ngoro, ngoro, ngoro, ngoro, ngoro, wali Wali ini ngoro, ngoro, ngoro, wali ya Bik, bertenang, Gak tau kiram aku nilainya sewa Ketika bodoh baru sewa orang pulau Aku situh nilainya sewa Karena Jumatan orang pulau sama kue, tetap rasa. Paham ya? Kalau nanti yang berodet orang pulau Orang pulau aku tak nilai Dewi 1 pulau sudah Anak Kena ya ke Aku ya siji ya dia siji Kayak suara KPU 1 gitu Aku di sekaligus, tapi tak angan ya benar. bener, apa fakihun, apa sebutin ini fakir wahidun asad tuh ala syaitoni alfi arti tuh fa inna fakihan, aliman mutawaria asad tuh ala syaitoni min alfi fi Berarti satu fakih, sama dengan seribu, tak angan-angan dia ya bener, tapi habtu tuh jumatan, mau orang pola lah, buai, bang, tuh buat tadi, ah, tuh kak, kayaknya ngepokan kan empat tempuh. Anak iman si datil Alf, saya kapasitasnya. <laughs> ah ya, ya gue ya iyo si, si cewong nak makan jatae uang. Kemudian <laughs> <laughs> dia kelebihan wah satu orang nak mangan nggak ada jatae uang lima, Berarti gue nak jumatan telur lima berarti gue sih cukup. Kalau <laughs> satu banding lima, nah, tapi sayangnya kok feel ugly, you know? Feel ugly. <laughs> Oke, nomi ya bodoh, menemukan turun sejenak lima jam Aku eh, rambut aja. <laughs> Wahid, dimensi latih salah. Sahabat, salah. Boho, hitung-hitung di Ya, oh, bohoy, ini gue, penyanyi nih, sami, nasi teh sami. Nasi terjemah ya penyanyi. Penasih bahasa Arab, soalnya sakral. Ini bodoh, wahai, nasi ya penyanyi. Cuma bareng di bahasa Arab, nonggok ya sakral. Oh, matrasa, terjemah sekolah, sekolah. Namanya matrasa, itu sakral. Sampun tak cuk, Sampun ya sampun tak tu ya, Sampun anak-anak, <laughs> besar anak-anak macam yeah. oh, santri, terani santri biasa, wah wow, itu taulipul ilmi oh, <laughs> <laughs> Kaya sakral ya, eh. taulipul ilmi ya, oh, golek-golek ilmu, saya kecekel, Enak kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, Jupuk kecil, nah berdanya pas dalam keadaan Wusul ya dalam keadaan Wusul nak mujiz Quran ini pencontohnya ya. se ekstrem ini berdah mujiz Quran intas luah khifatan min harinah riladhu atfatahar riladhu migrityasyam cara berdah nak orang mungkin saya akan berkali-kali bilang sebetulnya neraka itu punya aturan karena neraka itu yang makhluknya allah yang punya apa aturan jika kita tidak boleh injak Quran ini Quran ini diinjak orang kan nggak boleh karena ini Quran Malaikat juga kena aturan itu, mungkin karena gerbun kena aturan itu, enggak boleh nginjak nijak Quran. Artinya kalau orang hafal Quran di hatinya ada Quran, malaikat juga kena konstitusi. Roholeh malaikat ngidam-ngidam. Hehehe, pasalnya dites, nah itu. masalahnya. Wah, karena dia juga kena aturan wajabah alaihikumata di Muhammad Al-Qur'an, wajabah alaihikumata di mulalim, wajabah alaihikumata di musoleh. Kamu kira malaikat itu tidak makhluk-makhluk? Mereka kena aturannya Allah yang sama dengan kita. Kalau kita harus hormat orang Alim, Malaikat juga kena aturan harus hormat orang Alim Bapak? Jadi sama Makanya enggak ada ceritanya orang Alim di Malaikat terus itu sembrono Enggak bisa, dia juga kena aturan Karena aku yang donyom mangkel, Malaikat juga mangkel Bapak? Bodoh, orang tuamu yang mangkel, orang liyokan pun lebih yang melok apa? neraka jahanam keyakinan ulama juga kenaturan, nggak boleh dia menyiksa orang apal koran. Jelas Nabi Daud lah yaudah ibu kalkan wa alquran, nggak boleh <tuh> menyiksa hati sih ono koran. Mungkin matur maturnantuk malaikat malaikat, tapi apun tes khusnudzani wajib. Omongin ampun apa? Eh khusnudzani ibu wajib. Jangan nate ngaji, nabo boh, wajib. Tapi nak maling malik maling pinter ya, tapi saya kagamiyakinkan, kalau yang alamatin salah singi apal tenan ini Nur Nur Min Sodri, Wan Min Wati, Wan Min Jasati, cipuliti gelap, kagana indikator, coro teori sinyal itu kagana apa? Indikator, misalnya nak apal tenan kan, yow matah jauh tujuh, atas luar kewadang, misalnya Quran kan tahun klausius, nah apal itu mau kareja sampe sak klip kelip <laughs> <laughs> kan ana indikator kan ana indikator wae repote ana indikatormu gak iso ke bodone wae malah kan ana indikator kan gak mungkin bohong, apa mungkin terus <laughs> lae utawi burdah intas luha khifatan bin harila wae jika kamu nanti mau melewati raka jahannam kamu baca saja quran dan pasti api neraka itu akan mati. Atfakta mongkau matai Nishiro haro lato yang panasin nerokok lah. Nah, makanya, hmm. yang cerita kita kualian ya udah suantai, liwat nerokok suantai, kadang cegah istirahat sih udah suantai, kalau iya liwat nerokok gak biasa wakil. <laughs> intas luha hmm. khirifatan harinari hmm. hari lato atfakta haro lato hmm. minwirtihasyon. Jadi, uh, diantara Berdah, caranya ngelam Quran sampai mana. Laha kaman, laha ma'anin kamaujil bakhrif imadad din wafokoh jawarihifil khusli wa ta'ala. Terus nak ngelam Nabi ke sebelahnya. Nabi itu nggak Nabi itu ibarat mutiara yang dirangkai. Mutiara yang dirangkai menjadi kalung itu menjadi rangkaian yang bagus. Itu nak ngerti kan apa ya. Umumnya uang kan ngelam Nabi itu mutiara yang terang. Nak berdah nggak? Ya spokai lah orang-orang yang dilam. فَدُّرُّ يَسْدَدُ خُسْنًا وَهُوَ Fathuruk, ya itu husnan wa-wa muntazim. Tentu mutiara itu menjadi tambah indah ketika dirangkai secara baik. Tapi wa'leh sayang suko diranduhiro muntazimnya. Tapi mutiara buat sebarkan begitu saja, jatuh acak tetap dia indah karena tetap mutiara. Itu wewu'na arawang adibalawah Umumnya wongalem kan satu versi. Misalnya kalau mutiara terangkai itu indah, mafumnya kalau enggak terangkai enggak indah. -indah. Tapi berarti nggak cara nabi. Pak. Fathurru, Yester, itu indah sekali ketika dirangkai, Tapi wale Sayang, kusukodron Kotron, Wahyu Tapi ketika nggak terangkai pun tetap indah. Kayak Wa'leh Alim, nih daerah wahyu Wa'leh mewindah, dirang fuduyindah, wahyu wa'leh indah, Wahyu Wa'leh mewindah, wahyu Wa'leh mewindah. Wahyu Wa'leh mewindah, wahyu Papua lah tetap Wa'leh mewindah, NTT Wa'leh tetap Wahyu Karena, mewindah, wahyu Wa'leh mewindah. Wahyu Wa'leh mewindah, dan alim pas-pasan butuh banyak penopang, loh. No? <taka> <taka> <taka> penampilan, ime itu harus wah, <taka> harus lengkap. <taka> Ngomongin diatur intonasini, diatur ya, no, seripet, <taka> seripet. Alim masih harus aman, loh. Tuh di pertama ngaji di Cukje, di lingkungan Cukje, kita belajar, terus masuk jenane Cikita, terbagus ya. Itu, alim itu, terus buku rep nang juga lanu syukur tenan ketemu Ahmad ya, saya Ahmad di dihormati ketemu saya Tumar saya bukan dalam rangka ngalem diri saya sendiri wong alim diri dilitu kerumat nopo wong alim niku tapi rasa dimakhum nek ora alim ora kerumat ora Allah Allahu Rahman <theplay> rahim right", kabeh ya di rumahhan terus kowe cilik ati saya usah super Allah iku rahim kabeh di rumah sing alim Pak Yuri Rabi sing ra alim yo ya ora sampe ora saat aku piye piye piye kowe apa <tuk> <tuk> ya, itu, <tuk> ya, itu tak judono contoh-contoh Wong Wong seneng Nabi yang berbarengan dengan Winangal menjadi faturu mongko utai mutiara itu es dadu jadi tambah buaturu khusnun apa Nabi gua bah kala itu tadi aduru, aduru dirangkai secara urut menjarani nazoeman mereka bu urut, urut. muntazim itu maknani barang sing urut maknani organisasi basara buku mendidomi jadi karena sesuatu yang terstruktur yang urut Ya wawaknya kalau nyuan sedih namanya tolong halaman tolong halaman dia penyanyi ini bodoh, bunga-bunga ya bodoh, bodoh kapel Engkau nak tepakan ya doang langit, tak ada tepak ya Ya benes sama ya wawak, basardi ramah salam Engkau tak bantu enkau Yang jelas itu berdanus amat wabarakat Nah ceritanya sini saya ceritakan beliau itu penyakit valid, valid itu mati separuh enkau maksud separuh, dulu dia penyair yang muji-muji mungkin nyonya yang muji perempuan, muji pangkat, muji macam-macam. Ketika beliau Satib keahliannya muji-muji itu hanya difokuskan muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus dia nulis. Pas muji-muji Rasulullah terus mimpi ketemu Rasulullah uh, gila, kila ya dalam riwayat itu dikasih burdah. Ya, Sebetulnya banyak riwayat yang enggak enggak mesti burda, lah, pokoknya dikasih sesuatu. Jadi ya, duga itu burda, Burdah itu slimotama. Selimut. Selimut. Dikasih setimut, terus mari ya, Terus beliau sairnya itu Dinamanya apa, Fa Fa'inna huro'a rasulullah sallallahu alaihi sallam Terus wa'a tohu al-Burda Fasya-fadiyah Ini ketemu Nabi Terus dikasih Burda, terus sembuh Sehingga dua itu ada peristiwa banat Su'ad sama Burda ya, ya? Tapi, tapi Sudahlah itu, yang penting kita yakin Bahwa keramatnya itu Nanti diperduk izin Gajin hati Ita nih karena keahlian, apa, keahliannya beliau merangkai sastra. Saiki kafe diperuntukkan. No. Yo ya mau yo ya kelas nengah. Yo ya mau koy ngedikan tadi. Koy muji Quran intas wa khifatan, in harinah rilat, adzfa tahir. Jika kamu takut neraka, nroko yo diaturan. Moson nroko, niat niat ngapal Quran. Udah ngundar roh akhlak, tapi yo so, koy. Bukan yang ngomongin nroko. Kau nroko, yo api kasif kau sik gue kuwi dak Gue Kan ana rakan tak apa? Lagi alif lam robo alif Lamin ngarepe awake bingung tengah. <tuk> <tuk> Jalif rakt robo talaga. Pombleh sing guri-guri. Hamim, <tuk> hamim. Hamim sing. Lagi karepe awake bingung kok meneh apa? Guri-ne meneh tengah ya, salah tuntas ya. Oh. Tuntas. <tuk> oh, barang tuntas darang oh, iki kebohongan publik. Oh, sik sane tambah nem ono. Oh. Mergo. <tuk> ke apa? Ya sesuai <tips> urutannya sama nggih. tirang <tips> halaman dibagi. Paling gak tiap 3 hari katon. Begitu begitu. tiap hari katon. Dewa sing biasa nyanyi di di Dan pilih rene teman-teman. kok ben bener ora Neng, tulisannya salah, jeng. Sali niat bener lah, tulisannya salah. Pokoknya winyo, apa? dinah, gue nopo awah, gue. Awah, gue nih sebenarnya, pokok dinah, gue. ya, gue ya, nyanyi. Pokoknya sih, per, pokoknya tiga hari, kok, khatam per tiga hari, khatam. ya, Terus. Selingannya ya Raffi Fil Mustafa berarti ya yeah. Pokoknya kangkang nyanyi ini kok per perdua nadoman, apa? pokok per perdua nadoman Selingannya ya Raffi Fil Mustafa Wah nah selingan dia <tuk>. ini sekarang bertanya Iya <iri>. kok selingan ini <tuk> aku nggak ada <tuk> wong <wakili>. nih ya, ribet <tuk> nih mana Gimana, yeah. <tuk> Ya jadi wong-wong saya parek pengairan ya nak muji gitu, memang gak tertandingi ya mau gitu. Kulo kaget ya nak muji nabi <tuk> Umumnya orang muji kan nabi itu sangat indahnya ibarat mutiara yang terunta ya ter... apa Terungkai lagu tahu tertata, tapi dia ini lumayan wale sayangku sayang kusukutron. Wero minta tapi mutiara tetep mutiara cek, terungkai cek ora cek ceblek nih sawa yang mutiara buat simpen yang lemari yo. Tuh, gak udah ganteng nih, cangguan teng manggon karangan kono yo ganteng manggon aula ganteng cahaya lah neng dewa yo. Oh, cangguan teng resi, semanggon dewa yo ganteng masuk nih sorprenya. Jeleh <laughs> jakok awulah malah ketore eleke. Ku padang kesoret lampung. Turung le kok tambah. Ya tapi ya ku mau, <laughs> ku ya kawulane. <laughs> Allahumma <laughs> amin wa rahmatuka kabeh kene rahmat-e Allah. Semoga ngajimu warahmati wasiat. Wa se lam yakhtas sobil alim, walafil alama, walakin kullun nas yakni kullun nas untuk fayrukaya Allah swanahu Alhamdulillah wa rahmatihi wa si'at penting alim wa wa